Halo teman-teman semua. Di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita Wudang Kun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wudang Qiankun di sini. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 1141. Kemunculan kembali Mokings. Hao Jouyu mempertahankan sikap berlutut di udara. Ekspresinya sangat dingin dan bahkan kata-kata sebelumnya Lindong tidak menyebabkan ekspresinya berubah. Bahkan Lindong tidak bisa membantu tetapi diam-diam memuji keadaan pikiran yang kuat. Adik Lindong, apakah dia juga telah dirusak oleh Yimo? Suli tidak bisa membantu tetapi bertanya sambil menatap Hao Jouyu. Bagaimanapun. Hao Jiaoyu adalah orang yang relatif luar biasa di antara generasi muda dari suku Marten Celestial. Jika apa yang dikatakan Lindong benar, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Mata hitam Lindong tanpa berkedip tertuju pada Hao Jiaoyu saat dia berbicara dengan suara samar. Tetua pertama, 100 tahun yang lalu, bakatnya dalam suku Celestial di Marten hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Mengapa kekuatannya tiba-tiba melambung? Tidakkah kamu merasa bahwa hal ini agak aneh? Petik 2. Ekspresi Zuli sedikit berubah. Jika tebakanku benar, saudara lelaki ini hau jauh kemungkinan telah meminjam kekuatan Yimo agar dia mencapai tahap samsara dalam 100 tahun. Selain itu, aku dapat mendeteksi riak bunga abadi iblis-iblis dari tubuhnya. Aku percaya bahwa bunga iblis-iblis abadi ilusi di gua surgawi diam-diam ditanam olehnya. Ketajaman berkumpul di mata lindung sementara suaranya sekarang jauh lebih dingin. Pemimpin suku Celestial di Marten memiliki ekspresi biasa. Namun, mata-matanya, yang berisi aura yang tak ada habisnya, terkunci ke Hao Jouyu. Niat membunuh, sakit hati dan penyesalan hadir di dalamnya. Hao Jouyu, apa yang dia katakan benar. Wajah Zuli berwarna hijau baja saat dia dengan eksplosif berteriak. Banyak anggota suku Celestial Demon Marten di bawah mengangkat kepala mereka dan menatap Hao Jouyu. Kebanyakan dari mereka tidak percaya. Kemungkinan besar mereka tidak mengharapkan musim semi yang hangat seperti pendamping ini benar-benar akan menyembunyikan dirinya yang sebenarnya dengan sangat baik. Haha, aku sangat dekat. Aku tidak pernah membayangkan orang yang penuh kebencian seperti kamu akan muncul tepat ketika aku akan berhasil. Hao Jouyu. Yang wajahnya dimiringkan ke bawah Tiba-tiba dengan lembut mengguncang bahunya ketika tawa yang dipenuhi dengan niat membunuh yang menyebar Saat dia perlahan-lahan berdiri Aura jahat naik Menyebabkan dia tidak lagi memiliki kehangatan seperti biasanya Sebagai gantinya Ia tampak sangat jahat Kamu bajingan jahat Seluruh tubuh Zuli bergetar Sementara wajahnya sangat marah Dia menunjuk hau jauh yu saat jantungnya berdebar kencang dia hampir menyerahkan posisi penerus pemimpin suku ke tangan orang seperti itu. Kamu adalah anggota dari suku Marten Celestial Iblis kita. Namun, kamu berkolusi dengan Yimo dan mencoba membunuh para tetua suku. Bajingan, petik 2, Hao Jouyu tampak cukup tenang saat ini. Dia melirik Zuli yang mengamuk, sebelum melihat ke arah Little Martin di bawah, yang menatapnya dengan mata tenang, dan tertawa, aku hanya sebal. Saat itu, aku adalah orang yang suku paling tidak peduli, meskipun aku berlatih dengan hidup aku di telepon. Aku masih kalah dengan kakak Ahdiao, yang malas dalam pelatihannya. Dia selalu orang yang paling mempesona di suku itu, dan aku hanyalah pengikut yang menyedihkan di sisinya. Petik 2. Pada waktu itu, kakak Ahdiao akan datang membantuku ketika aku diganggu. Haha, tapi aku tidak merasakan sedikit pun rasa terima kasih. Karena aku tidak akan menerimanya. Karena itu, semakin dia membantu aku, semakin aku ingin menginjaknya. Petik 2. Karena itu, seratus tahun yang lalu, aku memberikan informasi tentang dia bepergian keluar ke Imo Sayangnya, ini masih gagal membunuhnya. Kamu sebenarnya alasan ah diau disergap saat itu. Tinju Zuli mengepal rat. Ada kemarahan yang kuat di wajah Manula. Wajah pemimpin suku Marten Celestial Iblis di sampingnya benar-benar tanpa emosi. Bahkan Marten kecil di bawahnya memiliki wajah yang tenang. Namun, Wuzong dan yang lainnya di sekitarnya sangat marah. Dari kelihatannya, mereka semua ingin menyerang dan membunuh Hao Jouyu. Selanjutnya, aku menerima kekuatan Yimo. Lihat saja aku, bukankah hasilnya bagus? Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba orang ini posisi pengganti pemimpin suku akan menjadi milikku. Selain itu, setelah semua ahli top dalam gua surgawi terbunuh, suku Celestial Demon Martin juga akan berada di bawah kendali aku. Pada saat itu, kalian semua akan tahu siapa orang yang paling menonjol di suku Marten Celestial Iblis. Hao jauh merentangkan tangannya, senyum di wajahnya sangat panas dan bengkok. Hati yang bengkok, tidak heran Yimo berhasil menghampirimu. Petik 2 Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, impianmu sudah hancur. Kamu tidak hanya akan gagal menjadi pemimpin suku Demon Marten, tetapi kamu juga akan diusir oleh suku kamu. Petik 2. Kamu tidak pantas mendapat garis keturunan suku Celestial Demon Marten. Murid Hao Jouyu dikontrak. Dia menatap Lindong saat bibirnya membelah menjadi senyum yang bengkok. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu berpikir bahwa seseorang seperti kamu memiliki hak untuk mengomentari? Apakah aku layak? Petik dua, "Hao Jeuyu" yang lama ini secara pribadi akan menangkapmu. Kamu memang tidak layak memiliki garis keturunan seperti itu. Oleh karena itu, aku akan mengekstrak garis keturunan dari tubuh kamu. Nada suara Zuli sangat dingin. Dia mengambil langkah ke depan, dan tubuhnya muncul di depan Hao Jeuyu. Yuan power yang besar dan perkasa melonjak dan menyapu yang terakhir. Haha, <laughs> Hao Jouyu hanya tertawa keras di langit setelah melihat ini. Tubuhnya bergetar dan aroma hitam menyebar dari dalam tubuhnya. Tetua pertama. Itu adalah aroma halusinasi bunga iblis-iblis abadi. Kamu akan jatuh ke dalam halusinasi jika kamu menghirupnya ke dalam tubuh kamu. Mata Lindong sedikit menggigil ketika dia buru-buru berteriak. Ekspresi Zuli berubah ketika dia mendengar suara Lindong. Dia melambaikan lengan bajunya dan Yuan Power melesat keluar seperti pelangi. Menghancurkan aroma hitam yang melayang ke arahnya. Umuku dipenuhi dengan aroma halusinasi bunga iblis-iblis abadi. Umuku akan hancur sendiri jika kamu membunuhku dan aroma halusinasi akan menyelimuti seluruh suku Marten Celestial Iblis. Dan kalian semua akan jatuh ke dalam halusinasi. Pada saat itu, suku Marten Celestial Iblis mungkin menghilang dari dunia ini. Hao Jouyu merentangkan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Kamu bajingan jahat. Suli dan para tetua lainnya berteriak dengan marah. Namun, tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Mereka sangat menyadari betapa kuat bunga iblis-iblis abadi ini. Mereka yang lebih kuat dapat melakukan perlawanan. Namun, itu akan menjadi masalah besar jika anggota suku biasa mereka terpengaruh. Anggaplah aku kurang beruntung kali ini. Namun, aku belum kalah. Ketika aku kembali di masa depan, suku Martin Celestial Iblis ini pasti akan jatuh ke tangan aku. Hao Jouyu tersenyum samar dan perlahan mulai menarik diri. Ini sedikit terlalu dini bagimu untuk bahagia. Lindung menatap Hao Jouyu, yang akan mundur. Segera setelah itu, dia tersenyum dan menjentikkan jarinya. Cahaya putih hangat bersiul dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi jimat batu kuno di udara. Berdengung. Cahaya putih hangat mulai turun dari jimat batu yang menggantung tinggi di langit. Setelah itu, ia melilit tubuh Hao Jouyu. Saat ini terjadi, Hao Jouyu bisa merasakan bahwa aroma halusinasi hitam di tubuhnya sebenarnya secara bertahap dimurnikan. Ini adalah batu leluhur. Itu benar-benar telah jatuh ke tanganmu. Ekspresi Hao Jouyu akhirnya mulai berubah setelah melihat ini saat dia berteriak dengan suara gelap. Kamu memiliki mata yang bagus. Lindong tersenyum dan berkata, Tetua Zuli, kamu dapat menyerang sekarang. Terima kasih banyak, saudara muda. Lindong, Zuli mengangguk. Ekspresi dingin melintas di wajah Manula saat tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya. Serangan yang sangat luas dan perkasa datang menyapu Hao Jouyu dari segala arah. Bang-bang-bang, Hao Jouyu menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan. Namun, tanpa bunga iblis iblis abadi. Dia jelas bukan tandingan Zuli. Dia dengan cepat didorong ke belakang sementara auranya dengan cepat melemah. Ledakan, bentrokan lain terjadi. Kubu Zuli tidak bergerak. Namun, Hao Jiuyu akhirnya memuntahkan darah dan terbang mundur. Wajahnya perlahan berubah pucat. Hao Jiuyu, dengan patuh menyerah. Karena hubungan kami di masa lalu, suku itu akan membiarkanmu menjaga hidupmu. Suli berdiri di udara dan berjalan menuju Hao Jouyu. Iwan power yang besar dan perkasa berkumpul di belakangnya. Itu tampak seperti lingkaran kehidupan dan kematian dan penuh dengan misteri. Haha, biarkan aku mempertahankan hidupku. Petik 2. Ada cemoohan di bibir Hao Jouyu. Dia menyeka jejak darah di sudut bibirnya. Sementara matanya tiba-tiba menjadi ganas. Namun, aku tidak ingin membiarkan kalian semua hidup. Aku tidak berpikir bahwa ada tujuan apapun bagi suku Martin Surgawi Iblis ini untuk terus ada. Orang bodoh yang membandel. Ekspresi Zuli menjadi dingin ketika keinginan membunuh muncul di matanya. Dia membalik tangannya dan lingkaran hidup dan mati yang besar tiba-tiba keluar dari belakangnya. Hao Jouyu melihat lingkaran hidup dan mati yang bergegas ke arahnya. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya saat kedua tangannya membentuk segel. Setelah itu... Dia tiba-tiba mengepalkan mereka ke arah dua tetua yang telah terperangkap oleh pemimpin suku Diman Marten sebelumnya. Bang, tubuh kedua tetua itu meledak ketika dia mengepalkan tangannya. Kabut darah merembes ke udara dan aura iblis jahat menyebar. Setelah itu, ia dengan cepat berkumpul di depan Hao Jouyu sebelum berubah menjadi pusaran hitam besar. Mendesis, lingkaran hidup dan mati dengan kejam menabrak pusaran hitam. Namun... Itu bahkan tidak mengaduk riak sedikit pun. Tampaknya yang pertama telah jatuh ke dalam jurang maut dan menghilang di dalamnya. Lindung memandang pusaran hitam yang berputar saat murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Hehe, <tik> <tik> Hao Jouyu berdiri di belakang pusaran hitam dan memberi kelompok Lindung senyum menyeramkan. Sebuah jari memotong bahunya dan darah mengucur dari sana. Membawa lengan yang patah saat mereka menembak ke pusaran hitam. Selamat datang yang mulia. Basmi suku Celestial Demon Marten. Petik 2, darah segar mengalir ke pusaran hitam. Setelah itu, Hao Jouyu berlutut. Ekspresinya tampak sangat fanatik dan saleh. Ah ah, pusaran hitam diputar dengan panik. Suara menusuk yang tak terhitung jumlahnya naik dari dalamnya dan bergema di seluruh tempat. Menyebabkan darah seseorang bergejolak dengan liar. Semua anggota suku mendengarkan. Suku akan memasuki keadaan siaga. Suli dengan cepat berteriak saat melihat adegan ini. Setelah itu, suara angin deras yang tak terhitung bergema di langit. Banyak sosok muncul di udara sementara Aura Agung merasuki tempat itu. Pemimpin suku Celestial Dimen Martin menyaksikan adegan ini dengan ekspresi dingin. Ada riak menakutkan yang diam-diam berkumpul di tangannya. Memanggil Raja Imoya lindung menatap pusaran hitam saat ekspresi serius melintas di matanya. Setelah secara pribadi melihat seorang raja imo, ia secara alami sangat menyadari betapa sulitnya berurusan dengan mereka. Berdengung, pusaran hitam terus berputar. Segera setelah itu, Lindong bisa mendengar langkah kaki rendah dan dalam yang ditransmisikan dari dalam vortex. Setelah itu, dua pasang lengan pucat perlahan-lahan memanjang dari pusaran sambil disertai oleh aura jahat. Mereka menempel di tepi pusaran. Segera setelah itu. Dua wajah yang sangat cantik dan aneh muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Ses, lindung dengan lembut menghirup udara sedingin es saat tangan dalam lengan bajunya tiba-tiba mengepal erat Sialan, dua raja Imo benar-benar datang. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1142, Hadiah Besar, Usaran Hitam, yang tampak seperti mulut iblis yang besar, perlahan berputar di langit. Jumlah aura iblis jahat yang tak berujung terus-menerus melonjak keluar dari dalam, menyebabkan suhu di sekitarnya turun. Sementara itu, kekuatan Yuan Alami yang awalnya padat juga tersebar. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan beberapa makhluk yang penuh kebencian. Ada dua sosok yang berdiri di depan pusaran itu. Mereka mengenakan pakaian hitam dan rambut hitam mereka acak-acakan. Keduanya terlihat sangat mirip dan mereka berdua terlihat pucat pasi. Bibir mereka melengkung, memberi mereka tampilan seksi namun jahat. Mereka berdua tidak berbicara ketika mereka muncul. Namun demikian, semua orang bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh tempat. Setiap anggota suku Celestial di Marten yang hadir, termasuk pemimpin suku, memiliki ekspresi serius pada wajah mereka yang biasanya tenang. Dua raja imo itu adalah dua ahli tahap reinkarnasi yang asli, bahkan. Bahkan suku Marten, celestial iblis mereka tidak berani meremehkan barisan seperti itu. Haha, <guluh> jadi itu sebenarnya pemimpin suku-suku celestial demon Marten. Dari kelihatannya, kamu benar-benar berhasil melarikan diri dari halusinasi bunga iblis-iblis abadi. Kedua raja imo yang agak panjang mengamati tempat itu. Setelah itu, mata mereka tertuju pada pemimpin suku celestial demon Marten sebelum mereka berbicara sambil tertawa. Dua Raja Yimo, ini jumlah yang lumayan. Sepertinya kalian sudah lama mengamati suku Celestial Demon Martin aku. Pemimpin suku-suku Celestial Demon Martin menjawab dengan suara lemah. Sebutkan namamu. Haha, aku adalah Raja Ilusi Surga. Salah satu pria berpakaian hitam tersenyum. Jika bukan karena aura iblis jahat menembus wajahnya, dia akan tampak seperti individu yang terpelajar. Aku adalah Raja Ilusi Bumi. Raja Imo lainnya tersenyum berkata, "Ternyata bahkan setelah kalian dikalahkan selama perang besar kuno, kalian masih menolak untuk menyerah dan niat jahatmu tetap ada." Pemimpin suku iblis iblis Martin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami hanya kalah saat itu karena pihakmu memiliki leluhur simbol. Sekarang leluhur simbol sudah mati. Semua kehidupan di pesawat ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali kita." The Heaven Illusion King tertawa. Awalnya, kami berencana untuk secara diam-diam menghilangkan semua ahli top di suku Martes Celestial di menkamu. Namun, dari kelihatannya, sepertinya rencana kami telah terungkap. Petik 2, er Illusion King sedikit mengernyit. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Hao Jauyu yang berlutut sebelum dia berkata dengan suara lemah. Hao Jauyu, kamu benar-benar mengecewakan kami. Tubuh Hao Jauyu bergetar, dia mengepalkan giginya dan berkata. Tuan, alasan utama untuk ini adalah karena Lindung itu, yang muncul entah dari mana. Dia memasuki gua surgawi dan menyelamatkan pemimpin suku-suku celestial Diman Marten. Petik 2. Oh, duo the heaven illusion king memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka memutar mata mereka dan menatap Lindong yang berdiri di samping pemimpin suku celestial Diman Marten. Seorang manusia tahap kematian mendalam belaka sebenarnya mampu menangani bunga iblis Eternal Illusion. Batu leluhur ada di tangannya. Dia seharusnya menggunakan batu leluhur untuk memecah bunga iblis ilusi-iblis. Hao Jiu menjelaskan, batu leluhur benar-benar mendarat di tanganmu. Semburan shock akhirnya muncul di wajah dua raja surga ilusi. Sebagai Yimo, mereka secara alami tahu tentang objek ilahi yang kuat ini yang diciptakan oleh leluhur simbol pada zaman kuno, untuk berurusan dengan suku yimo mereka. Lindung tidak menjawab karena dia hanya menatap dengan penuh perhatian pada duo Heaven Illusion King. Sementara itu, Yuan Power dengan cepat beredar di dalam tubuhnya, sementara energi mental mengisi pikirannya. Jelas, dia telah memasuki tingkat siaga tertinggi. Namun, kamu terlalu lemah. Batu leluhur akan sedikit berguna di tangan kamu. Petik 2, The Heaven Illusion King dengan santai tertawa sebelum dia dengan cepat melanjutkan. Lupakan saja. Tidak masalah jika rencana kami telah diekspos. Situasi ini masih dalam harapan kami. Namun, how do you? Jika kamu tidak menyelesaikan bagian lain dari rencana itu, aku percaya bahwa kamu tidak perlu terus hidup. Petik 2, Juan. Aku sudah melakukan seperti yang kamu perintahkan. Semuanya sudah siap dan kita bisa mulai kapan saja. Hao Zhaoyu buru-buru menjawab, tidak buruk. The Heaven Illusion King akhirnya mengangguk puas. Setelah itu, dia melihat pemimpin suku Marten Celestial Demon serta pakar suku Marten Celestial Demon yang padat. Sebelum dia tertawa, awalnya aku berencana untuk perlahan melemahkan suku Celestial Demon Martenmu. Namun dari kelihatannya, aku hanya bisa mengambil langkah ekstrim sekarang. Petik 2. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pemimpin suku Celestial Dimen Marten suku memiliki ekspresi dingin sedingin es saat dia melangkah maju. Riak-riak -riak Yuan Power yang menakutkan menyebar darinya dan sepertinya seluruh dunia mulai bergetar hebat pada saat ini. Sepertinya pakar puncak suku Celestial Dimen Marten ini tidak bisa lagi mengendalikan hasrat membunuh dan hendak bergerak. Aktifkan Formasi Penjaga Suku Suli memasang ekspresi dingin ketika dia berteriak, dimengerti, teriakan rendah dan teratur bergema di langit. Segera setelah itu, banyak pilar cahaya meledak dari dalam suku Celestial Demon Marten. Setelah itu, pilar-pilar cahaya ini terjalin satu sama lain dan membentuk sepasang sayap kelelawar besar yang brilian berukuran ratusan ribu kaki. Kemudian, sayap kelelawar membentang dan menyelimuti seluruh suku Marten Celestial Demon. Sementara itu, ada riak yang kuat dan tak terduga di atas sayap kelelawar. Sejak kamu tiba, kamu harus tetap di sini. Dibunuh oleh suku Marten Celestial dimen kami tidak mengurangi gengsi kamu seperti Imoraja. Pemimpin suku Marten Celestial dimen berkata dengan suara acuh tak acuh. Haha. Memang layak menjadi suku iblis Marten Celestial. Kalian sama arogannya seperti biasa. Petik 2. Duo the Heaven Illusion King tertawa terbahak-bahak. Namun, segera setelah itu, mereka menggelengkan kepala sebelum ekspresi berbisik samar naik ke wajah mereka. Namun, orang-orang sial hari ini mungkin-mungkin suku Iblis Marten Celestial kamu. Meskipun kalian berdua kuat, aku takut kalian berdua terlalu naif jika kamu percaya bahwa kalian berdua dapat menghancurkan suku Celestial Demon Marten aku. Pemimpin suku Celestial Demon Marten suku tertawa. Apakah begitu? Seringai muncul di wajah dua raja surga ilusi. Segera setelah itu, mereka tiba-tiba mengulurkan tangan mereka yang adil dan dengan lembut menekan mereka bersama. Setelah itu, senyum di sudut bibir mereka tiba-tiba menjadi kejam dan brutal. Ilusi tak berujung. Suara yang dikeluarkan dari mulut mereka sedingin es dan acuh tak acuh. Sementara itu, ada niat membunuh yang kaya dan kegilaan yang sakit di dalam suara mereka. Bas-bas, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Setelah itu, semua orang melihat cahaya hitam keluar dari puncak banyak gunung di sekitarnya. Cahaya hitam berkumpul bersama sebelum mereka berubah menjadi banyak bunga hitam. Di depan mata tertegun dari kelompok Lindong, Mereka bunga iblis-iblis abadi. Aku diam-diam telah mengubur benih bunga iblis-iblis ilusi abadi di pegunungan. Dalam bentuk formasi selama seratus tahun terakhir. Sekarang setelah dua raja besar telah mengaktifkannya, seluruh suku Celestial Demon Martin akan diliputi oleh formasi yang diciptakan oleh Eternal Illusion Demon Flowers. Karena itu, tidak ada tempat bagi kalian untuk berlari. Hao Jiu Yu mengangkat kepalanya, ekspresinya berbisa ketika dia menatap kelompok lindung dan berkata sambil tertawa. Kamu keparat, mata Zuli sangat marah sementara seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Dia tidak pernah berharap bahwa Hao Jeyu benar-benar merencanakan melawan suku Celestial Demon Marten mereka selama 100 tahun terakhir, berpikir bahwa begitu banyak tetua sangat mempercayainya. Many Eternal Illusion Demon Flowers bergoyang di puncak gunung di sekitarnya. Setelah itu, gelombang suara yang tampaknya memekakkan telinga dipancarkan sebelum banyak sinar cahaya hitam menyebar. Akhirnya. Mereka berubah menjadi penutup cahaya hitam yang secara bertahap menyelimuti formasi sayap kelelawar di langit. Ketika sampul cahaya hitam mulai menyebar, beberapa anggota suku Celestial di Menmarten yang lebih lemah mulai merasa pusing. Bahkan, bahkan pikiran mereka menjadi agak buram. Ini adalah tanda bahwa mereka akan turun ke halusinasi. Lindong mengerutkan alisnya erat ketika dia melihat adegan ini. Cahaya putih hangat saat ini menyelimuti tubuhnya. Oleh karena itu, berkat perlindungan dari batu leluhur, formasi ini tidak banyak berdampak padanya. Namun, untuk anggota biasa dari suku Marten Celestial Demon, formasi itu sangat berbahaya bagi mereka. Pemimpin suku, apa yang harus kita lakukan? Suli memandang pemimpin suku-suku Marten Celestial Iblis dengan ekspresi serius, sebelum dia bertanya dengan suara yang dalam. Saat ini, Sebagian besar ahli top kami berada dalam pengasingan budidaya di dalam Gua Surgawi. Selain itu, mereka juga jatuh ke dalam halusinasi dan tidak dapat bangun dengan cepat. Pemimpin suku Iblis-Iblis Martin menyipitkan matanya dan berkata, Aku akan menyerang dan menghentikan Raja Yimo, tetua pertama. Kamu akan memimpin 10 ahli panggung samsara untuk menangani Raja Yimo lainnya. Petik 2. Saat ini. Zuli sudah menyentuh reinkarnasi dan kekuatannya jauh melebihi ahli panggung samsara biasa. Bersama dengan sepuluh ahli panggung samsara lainnya, adalah mungkin baginya untuk menghentikan Raja Imo. Namun, formasi itu, Zuli memiliki ekspresi muram. Masalah yang paling menyusahkan bukanlah kedua Raja Imo itu. Sebaliknya, itu adalah formasi bunga abadi iblis-iblis yang menutupi seluruh suku Martin Iblis Langit Mereka. Itu karena jika aroma halusinasi terus menumpuk, kemungkinan bahkan para ahli tahap samsara yang kuat akan terpengaruh. Oleh karena itu, bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang anggota suku biasa. Pemimpin suku Celestial Diman Marten suku mengerutkan kening. Dia bisa mendeteksi seberapa kuat formasi itu. Jelas. Yimo telah membuat persiapan menyeluruh selama bertahun-tahun dan jelas bahwa mereka ingin memberikan pukulan besar kepada suku Celestial Demon Marten mereka. Formasi ini tampaknya terdiri dari 69 Eternal Illusion Demon Flowers. Sepertinya mereka benar-benar telah menghabiskan banyak uang untuk berurusan dengan suku Celestial Demon Marten. Berdiri di samping mereka, mata tajam lindung menyapu banyak gunung sebelum dia berkata, itu relatif sulit untuk meningkatkan bunga iblis-iblis ilusi dan itu mengharuskan mereka untuk membayar harga yang mahal. Namun, suku Yimo sebenarnya bersedia menggunakan begitu banyak dari mereka untuk berurusan dengan suku Marten Celestial Iblis. Ini benar-benar jumlah yang murah hati. Aroma halusinasi bunga Eternal Illusion Demon Flower sangat kuat dan bahkan ahli panggung samsara tidak berani dengan mudah mendekatinya, kata Zuli dengan suara yang dalam. Karena para ahli top di gua surgawi belum bangun, mereka saat ini sangat kekurangan tenaga kerja. Kilatan melintas di mata Lindong setelah dia mendengar ini. Setelah itu, dia menatap dengan penuh perhatian pada bunga-bunga iblis hitam yang bergoyang di puncak gunung sekitarnya. Ada ekspresi panas di matanya. Tetua pertama, serahkan formasi itu kepadaku. Kalian berdua hanya perlu fokus berurusan dengan dua raja imu, kata Lindung sambil tersenyum. Kamu, pemimpin suku Celestial Demon Martin dan Zuli keduanya terkejut. Tentu saja, aku juga butuh bantuan. Lindong tersenyum dan berkata, apakah kalian berdua tidak percaya padaku? Haha, jika teman muda Lindong bisa mengurus formasi, suku Celestial Demon Martin aku akan berutang budi padamu. Pemimpin suku Celestial Demon Martin melambaikan tangannya dan tertawa. Lindong tersenyum di depan matanya sekali lagi fokus pada bunga iblis-iblis abadi Kemudian, dia tanpa sadar memukul bibirnya Ada banyak bunga iblis-iblis abadi di sini Jika dia bisa mendapatkan semuanya Dia kemungkinan akan bisa naik ke level Grandmaster simbol. Ini benar-benar hadiah besar yang dikirimkan ke ambang pintunya Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal